tapi jumpa deh di konten manusia hingga enak orang ayakan hiji game Game ini itu tahan tawa ulah seri ulah kaciri huntu. Nah bergilirannya Sano seri kita bakal di out tinu ya permainan. Nah oke peserta pertama bernama siapa? Nama siapa? Yaman. Yaman. Ini siapa ini? Pak Tep. itu? Iya. Iya saya. Ciri. Nah iya, berobat peserta. Nah ganti wayang ini Peserta pertama Yaman Yaman Anu Ngalucu, papa deh udah sirihnya 5S510 detik ya mulai. <tik> <tik> <tuk> satu sampai 10 detik ah <tuk> cung <tuk> mulai mulai hahahaha nahh? muka coba cukup ya, kuat, enak-enak ya, enak peserta kedua game okay, berarti masih kuatnya ya kedua ya, peserta oke okay. oh, gitu. oke okay, yaman oh, yang dia oh. kudulowi edan ya, pulung oh, oh. bisa ke ciri hantu oh, yang man. bisa serinya Oke okay. iya okay. enak giliran peserta kedua Aldi Odin yang Ogi Ogi Allah ngabodorna hmm. Tapi atau Sepuluh detiknya, oh, bertahan, saudara-saudara, -sedar. kuat Aldi. Oke gagah, enak Aldi kalgi. Oke, okay, satu, dua, tiga, mulai <tuh>, oke, sama, sama kuatnya, karena babak kedua penentuan sahanu seri, keciriun tuh bakal eleh di diskualifikasi kualifikasi, karena dibalik giliran Papa T, ngabodor, Yaman mulai seri, siap, mulai. Bereman, mulai, ceri ceri ceri ceri ceri selamat selamat pelukan lah enak dua penentuan Oke dari suara sebagainya Biasanya dekat tinggal yun lo Mulai Ode adalah apa tuh menang juara harapan ya yang jadi memperebutkan juara harapan 3 yaman yang Ogi peserta nukalahnya runner up runner up memperebutkan juara kati lu ya kati kaupat ini gila mau gila ya, zaman kedua ulah berdom mulai, hahaha hahaha hahaha hahaha buka apa? <t seniorÁ ora> nah, enak peserta memperbutkan juara pertama ya. Ini jago pada jago ya. Enak mak peraturan diubahnya kadernya suara. Hari untuk keleng ya? hari hasil. Oke, okay, ya enak tiangnya lah, keduanya Odehnya. Okay. Oke, dia punten pelitian day. dekat lebih dekat, tak dekat dekat ah. Oke, okay. satu, dua, tiga, mulai. oh <tip> Bah takona. Bah dah. Ah. Juga <tik> dongan <tik> <tik> <tik> kesempatan. Jangan, ya. tidak. Jika pimpinan pun bisa ada di siap oke Oke, Jadi, nah. moni pada pimpinan kalian karek bisa nyemakin kedudukan. Oke, okay. satu, dua, tiga, mulai. <tik> Kau apa? jangan pakai kuat tuh deh. Iji, iji, oke, cijinya, enak mulai deh ya satu tiana enak, dua tiga, makan malasnya gimana, makan malas Yuruskan cabutnya wak Hmm. Ji, itu champion. <laughs> jadi juara Tias. Ya. Si muka jelek. Memang <laughs> kan berarti bukan si okay. nah, jelek ya. Jadi intinya cara permainan. Jadi posisinya kalau ngalucu itu. Jadi kayak emang Lamun kare ngalucu si Odet geus rada aya. <laughs> Tong diturunkeun tempona atuh yeah. gitu. Yeah. Gila yeah. ya, ilmu setiknya ya, abisin ge aya. Sugan nah, aya di pipi ge aya perlombaan tawa. Ya. Oh, yeah. Oke. Okay. Sudah Jadi, jualannya papa, Tebnya reji, yaman, kai, ali, k ka dua itu Ogi, k telu, yaman, dekatasi, dekatasi, kaman, kaman, kaman,